Jadi kalau saya memodifikasi ini tanpa merubah kenyamanan dari mobil itu sendiri ya, kita tetap mengutamakan kenyamanan eh, untuk standar pabrikan ya untuk sebagainya. Jadi meskipun apa ya namanya, meskipun sudah dimodifikasi tapi enaklah dinaiki. Gak, Biasanya kalau orang-orang memodifikasi itu Kalau orang memodifikasi itu tumpahnya gak enak kan Jadi gak enak kok oh, jadi gini, gini, gini Terus mengurangi kenyamanan lah Tapi kalau saya sendiri kalau memodifikasi ya enggak Tetap seperti itu Ini meskipun jalannya gak rata ya enggak rata, ini kan coran. tadi enak ada tetap lembut. kalau misalkan ngetok per, itu kayaknya naikannya itu kerasa banget ya, keras banget, keras. ini tetap empuk. di sini grade HWS plus modifikasi ini dengan dana minim sekali ya ini saya sekitaran habis sekitar 16 jutaan lah gitu soalnya ini saya beli kayak seperti bumper terus body kit maksud saya itu bekas cuman yang circuitnya yang pinggir itu saya beli baru soalnya nggak ada lagi kalau yang di Lampung ya beli online Terus untuk yang bumper ini saya beli ekasuransi ya. Ini saya dapat di pasar Luar Surabaya ya.